Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di pagi hari ini. Sebelumnya para sahabat, Bawamin mau ngucapin selamat ulang tahun dulu nih ya untuk idola kesayangan kita semuanya. Kesayangan warga Konoha, Papa Rizky billar Alhamdulillah hari ini sedang berulang tahun, happy birthday. Selamat ulang tahun untuk Papa Bi, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Dan apapun yang dicita-citakan, semoga tercapai. Amin. Dan tentu semoga menjadi imam yang baik untuk keluarga kecilnya Dan selalu menjadi papah yang baik untuk Abang Fatih, amin Masih ingat banget ya saat Papa Bilar dikasih hadiah motor ...oleh Bunda Lesti Kejora di hari ulang tahun sebelumnya. Masya Allah, bahagia sekali terlihat Bapak Bilar mendapatkan hadiah langsung dari istri tercintanya. Luar biasa. Semoga rumah tangganya pun langgeng dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga persenabat yang perhatikan di sini ada unggah spesial juga nih... ...dari sental putih Bilar yang meripos kembali unggahan dari Kalen Donia. Dan ada sebuah kalimat ucapan dari kalian sadu juga nih Happy birthday pak bos katanya itu Masya Allah banget ya Mudah-mudahan doa-doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Dan pastinya bersama di postingan ini pun kita Salfok dengan outfitnya abang ya Yang kece banget, luar biasa Kita selalu bangga punya idola yang sangat the best banget nih Mudah-mudahan selalu menginspirasi untuk banyak orang. Amin. Selanjutnya, persahabat kita mampir juga ke unggahan TikToknya Papa Bilar yang diunggah oleh Leslar Larsik Ya, di sini sahabat, Papa Bilar lagi videoin Bunda Les Kejora, lagi latihan nyanyi ya. Walaupun Bunda nggak disorot, tetapi kita mendengar suara indahnya yang sangat membuat kita semakin kagum. Dan ada sebuah kalimat juga yang diposting oleh Papa Bilar. Patut dicontoh nih, istri gua rutin latihan dimanapun, semoga cita-citamu sebagai penyanyi kesampean ya, sayang katanya tuh, aduh, kelakuan geser juga nih dari Papa Bilar ya, kan udah jadi penyanyi. <guluh> Mudah-mudahan ya, bahagia selalu untuk mereka, tapi nantinya mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Kita lihat juga di kalimat komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan, salah satunya dari akun Naf Kediri mengatakan, Masya Allah, gue selalu suka banget kalau dengar Bunda Lesti nyanyi lagu pop dengan nada-nada tinggi kayak begini. Hmm, mungkin merinding katanya tuh Luar biasa, sahabat ya. Dan kita lihat di Tiktoknya langsung dari TikTok Papa Bilar. Ini ternyata untuk viewers ya sudah mencapai 4,7 juta kali ditonton. Masya Allah, luar biasa banget ya. Hanya suara indahnya saja yang dilantunkan. Tetapi untuk penontonnya, Masya Allah, mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak support dan doa yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Kemudian para sahabat disimak juga, ini ada video nih, mama special semalam, waktu Bunda Leslie Kejora mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun untuk sang suami, Apabila pun hanya bisa tersenyum Tersenyum bahagia sekali ya Langsung mendapat ucapan selamat ulang tahun dari istri tercinta Masya Allah meleleh gak tuh bar sahabat ya Saat dibilang I love you oleh Bunda Lesti <laughs> Ini sih kebahagiaan juga untuk warga kodoha Momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun Leslar Sik Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Meleleh gak tuh kalian katanya tuh ya pasti meleleh banget nih, selalu dibikin baper oleh pasangan Lesti dan Bilar hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh Les lovers. yakni Sylvie Darmawati ikut menanggapi di balik senyumannya, katanya tuh ada kebahagiaan yang terpendam wow terpendam Masya Allah pokoknya bangga banget ya punya idola yang sangat luar biasa, dan kita lihat juga persahabat ya, komentar berikutnya diberikan dari akun Sani Renaldi Masya Allah, merasa gue yang dibilang sayang sama Love You Mean, padahal itu buat Bunda L, tapi merasa ke kita ya, Masya Allah. Pokoknya bangga, bahagia punya idola seperti Lesti dan Rizky pilar. Selanjutnya, persahabat disimak juga. Ini spesial langsung dari Bunda Lesti semalam, yang mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan anak serta suami tercinta, Perhatikan di depannya ada kue ulang tahun. Simak persahabatan ya kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Kejora di postingan ini. Barakallah fi umrik Papap Abang Fatih, sehat selalu, panjang umur, tetap rendah hati, selalu sabar dan kuat dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Insya Allah jadi pemimpin, imam yang baik untuk dede dan abang tetap menjadi pribadi yang terus belajar dan tidak mudah puas. Happy terus ya kak, dan insya Allah hidup kakak selalu dalam keberkahan. Amin. Telah doa yang sangat tulus, diberikan, dipanjatkan oleh Bunda Lesti untuk sang suami tercinta. Di postingan ini pun banyak sekali, tentunya komentar yang diberikan. Dari akun Instagram Fitri Karlina Teh Fitri juga ikut menanggapi, di situ Teh Fitri mengatakan, Happy Birthday, barakallah Umri, Bang Rizky Bilar, Semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, makin sukses dan bahagia selalu sama Lesti Kejora, dan Abang Fatih, kesayangan. Masya Allah doa baik nih, kita aminkan nih persahabat ya. Dan kita lihat juga nih, Salvo, dengan kalimat komentar dari Kak Zenzi, atau Renzila Zuwardi, mengatakan, limit iling tihin bilir pipinya ibing fiti Si migi pinjing imir Din si Lilik Katanya tuh aduh diganti semua nih ya Ada aja kelakuan dari Kak Zenzi Mudah-mudahan doa baiknya juga diijabah Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Amin Kemudian persahabat simak juga Dari ibu tercinta Ibu Rosmala Dewi pun Memposting foto bareng Papa Bilar Dan ada sebuah ucapan selamat Di postingan ini Ibu Dewi mengatakan selamat bertambah usia anakku sayang. Doa ibu semoga iki diberi umur yang berkah, murah rezeki, dilancarkan segala keinginan dan diberi kemudahan juga, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Di setiap langkah iki anak ya semakin dewasa dan menjadi papa yang sangat sayang. Abang L dan bundanya dan juga keluarga, amin. Ini juga doa yang tulus diberikan dari ibu tercinta untuk sang anak. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan doa dari ibu Rasul Dewi ini dikabulkan. Kemudian juga berasalabat ya, hanya ibu Rasul Dewi, bang Boril pun ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun ya, Masya Allah. Selamat hari lahir, Rizki Bilar. Sehat selalu dan pastinya semakin sayang keluarga dan jadi ayah yang terbaik buat anak istri. Pokoknya doa terbaik dari Om. Amin, masya Allah banget ya. Doa doa baik ternyata banyak sekali diberikan. Kita lihat juga selanjutnya. Selain kasih ucapan selamat, Bang Boril pun ini menginfokan bahwa bakal hadir pertandingan turnamen sepak bola nih persahabat ya dari Toba Boys, Kambing Sun. Kita tentunya. Menunggu kejutan dari Papa Bilar Semoga tim sepak bola yang Papa Bilar pun Ini tentunya dapat juara lagi dan mendapatkan piala Amin Dan pastinya para sahabat yang malam hari ini bakal ada kejutan spesial di hari ulang tahunnya Papa Bilar Karena pertandingan MU dan Liverpool akan disiarkan secara langsung Di Indosier Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Ini tim kesayangannya Papa Bilar main ya Doakan menang untuk hadiah ulang tahunnya Papa B. Kita doakan, kita support, dan kita dukung terus untuk idola kita. Masih menunggu kejutan lain dan cidukan vitamin terbaru berikutnya di pagi hari ini? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar-kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar.